Selamat lagi di channel saya kita semua, channel Indonesia, kamera Oke, okay, kembali lagi bersama saya Aisyah di sini saya akan membahas um, tentang perbedaan motor lensa Pertanyaan dari Kak Arisa Putra okay. Perbedaan dari motor lensa USM dan STM itu apa sih? Oke okay.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 Gak ada dua lensa dimana lensa yang saya pengen ini lensa 50mm Canon STM f1.8 lensa fix jadi lensa ini lensa fix lensa STM ini um, keluaran terbaru setelah DSLR karena fungsinya itu hampir sama. motor lensa itu stepper motor dan um, STM ini fungsinya yaitu autofokusnya cepat dan untuk suara motor fokusnya itu rendah jadi dia nggak kedengaran kayak suaranya kalau lensa lagi cari fokus seperti um, seperti lensa kit yang bukan STM ya lensa kit yang biasa, jadi um, dia kedengaran kayak ya, kerut gitu, kayak gitu, Dan biasanya para videografer itu pakai lensa ini karena kalau waktu ambil fokus dia nggak bisin, jadi dia nggak ada suara-suara uh, yang sini, gitu. Jadi dia silent banget Kemudian kalau yang USM, USM ini dari ultra ini ikut proses pemakulannya, dan saking 24 seratus Biasanya, kalau USM itu ada yang biasa, dan itu ada yang USM ribu. USM kalau ini cedolong di USA karena um, dia kalangan menahan atas biasanya. Jadi, kalau yang biasa-biasa itu dia enggak ada kayak di ini, dan fungsinya hampir sama kayak mengambil fokusnya itu cepat jadi auto, -nya, auto fokusnya itu cepat kemudian dia nggak disin jadi lebih rendah suara suara mengambil fokusnya. dan buat kalian yang mau pakai lensa untuk video atau untuk foto kalau kalian pakai ya, fokusnya itu cepat dan juga enggak bersuara kalian bisa pakai lensa ya, ya. kalau video saya Pakai Karena kebanyakan para video blogger dokter, dan ada yang pakai, kan juga jadi dia pakai yang scam. Oke, teman-teman, semoga bisa membantu kalian untuk um, pemilihan lensa atau sebagai edukasi kalian bantu ke terima kasih sudah komen di kolom komentar dan sampai di sini penjelasan kali ini buat kalian yang mau eh, Maju pertanyaan bisa komen di kolom komentar saya Asia sendiri. Salam salon soput terdekat di Indonesia kamera saya Missa ada